lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan saya Najwa bersama Abi kita Abi Quresh Shihab nah, namun spesifik bicara soal mengajak kepada kebaikan karena hmm. Nah tahu Abi pernah bilang di Al-Quran itu disebutkan ciri umat uh, Muslim, ciri ya. umat Islam adalah mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan. kebaikan. Bagaimana uh, menjabarkan ini, ya, Abi? Kita, paling tidak ada dua ayat yang kita bisa jadikan dasar. Kuntum khaira umatin ukhurjat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'u na'anin munkar. Ada ayat yang lain. Wal tak ummingkum ummatun yad'una ilal khair wa yakmuruna bil ma'ruf. Jadi, hendaklah ada satu kelompok dari kamu, wahai umat Islam Atau ada yang mengartikan hendaklah setiap orang dari kamu, wahai umat Islam Mengajak kepada al-khair kebajikan Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf Mencegah melakukan yang mungkar nah, Jadi sebenarnya ada dua hal Yang mungkin dalam bahasa Indonesia Dua-duanya kita namai kebaikan Tapi dalam istilah Al-Quran Al-khair beda dengan ma'ruf Apa itu al-khair? Nilai-nilai universal, nilai-nilai yang tidak berubah, yang diperintahkan oleh agama. Misalnya, mempercayai keesaan Tuhan, ajak orang untuk percaya pada keesaan Tuhan. Menghormati orang tua, ajak orang untuk menghormati orang tua. Menegakkan keadilan, ajak orang untuk menegakkan keadilan, itu khair. Nilai-nilai yang kita sepakati Semua umat Islam Di setiap masyarakat Islam harus melakukan itu. Nah, baru ada yang dinamakan Ma'ruf Ma'ruf itu Kalau dari segi bahasa Pada mulanya berarti yang dikenal Oleh masyarakat Jadi boleh boleh jadi Ada yang dikenal oleh masyarakat Indonesia Tidak dikenal oleh masyarakat Eropa, tidak dikenal oleh Masyarakat Islam di Saudi, di Mesir Ya kan? mau abi bercontoh ya. pakai sarung hmm. belum tentu orang orang Mesir tahu apa itu sarung dan, tapi buat kita nah, ma'ruf itu pada akhirnya kita bisa berkata segala yang dikenal oleh masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat tertentu selama tidak bertentangan dengan Al-khair hmm. ya kan okay. uh, jadi Selama tidak bertentangan. Kalau bertentangan dia namanya mungkar. Diingkari oleh agama, diingkari oleh masyarakat. Nah, Kita diperintahkan untuk mengajak pada kebaikan dan diperintahkan untuk menyuruh orang melakukannya ma'ruf. Sebenarnya eh, ma'ruf itu bukan saja bisa beda antara satu masyarakat dengan masyarakat Islam yang lain tapi bisa beda antara satu masyarakat di tempat tertentu dalam waktu yang berbeda. Hmm. Abi beri contoh, dulu orang eh, menilai bahwa pakai dasi itu tidak boleh. Sekarang lumrah, ya kan? Ya. Dulu orang menilai bahwa ke masjid itu untuk sholat jumat harus pakai peci, ya kan? Sekarang tidak. Jadi ada perbedaan akibat perbedaan waktu dan perkembangan masa menyangkut apa yang kita namai baik dan apa yang kita namai buruk. Di sinilah sebenarnya salah satu rahasia dari kelanggengan agama Islam. Karena dia bisa menampung perbedaan-perbedaan dan perkembangan masyarakat. Bisa dianggapnya baik. Habis sering bergurau, berhutang itu jelek. Dulu orang enggak mau hutang, sekarang semua orang punya kredit card. Sudah hmm. beda kan situasi. Nah kita diperintahkan untuk mengajak kepada ma'ruf yang baik. Walaupun ma'ruf itu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Nah ketika kita memerintahkan yang ma'ruf, boleh jadi apa yang kita perintahkan itu atau kita ajak itu oleh masyarakat lain dianggap buruk. Kita tidak peduli dengan masyarakat lain. Kita melakukan apa yang baik oleh masyarakat kita. Walaupun berbeda dengan masyarakat yang lain, selama apa yang kita anggap baik itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Hmm. Ya kan? Hmm. Nah, jadi ada yang pernah tanya Abi, kenapa Pak Kuras kelihatan tidak pernah pakai biji putih? Hmm. Selalu pakai biji hitam. Saya bilang saya melaksanakan maruf ini dianggap di Indonesia, inilah yang terbaik. Hmm. Tapi juga nggak pernah pakai gamis, Amin, pakai sarung. Itu kan, pakai sarung, pakai ini. Karena inilah yang dianggap baik oleh masyarakat. Dan itu fatwa ulama, begitu. Hmm. Kalau ada dua pilihan, dua-duanya baik, tapi satu dikenal dalam masyarakatmu, dan ini tidak dikenal, pilih yang dikenal oleh masyarakat. Hmm. Jadi ini Islam sangat luas sangat ini ya kita pertahankan sangat kan, kontekstual sesuai dengan di mana kita hidup di mana kita, di mana kita tinggal di mana kita hidup di mana kita tinggal tapi sekali lagi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama jadi kalau ada yang mengikuti gaya atau uh, tradisi di, di mana tidak familiar dengan satu lingkungan tetapi mengikuti tradisi di di Arab misalnya sementara uh. tidak cocok di kita itu berarti tidak ma'ruf eh, itu bukan kita, kita tidak namakan kita tidak namai itu dalam istilah ma'ruf karena tidak dikenal di sini. Kecuali kalau dalam perkembangannya nanti itu sudah. Kan dalam konteks ini ada kulturasi budaya. Ya. Nah, mungkin ini sudah dikenal baik di sini. Kalau sudah dikenal baik, sudah jadi maruf di sini. Nah. Eh, eh, eh, begitu ini ini Islam ini sangat-sangat sesuai dengan setiap waktu dan tempat sangat sesuai dengan setiap waktu dan. Nah, ingat kita pernah membahas itu juga Islam segala zaman. Islam segala zaman. Islam segala zaman. Islam segala zaman. Ah, menegakkan ma'ruf itu harus hati-hati. Jangan sampai memerintahkan yang ma'ruf tetapi menimbulkan kemungkaran Jangan sampai melarang yang mungkar, tetapi terjadi sesuatu yang lebih buruk dari yang mungkar yang diperintahkan. Jadi ada syarat-syaratnya, harus diketahui itu semuanya, baru tampil untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Oke, Abiko. Demikian teman-teman.